Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel. Di sini, saya akan ngasih tahu buat kalian yang ingin belajar cara setel klub mesin diesel tiga silinder dengan benar. Sebelum setel klubnya, kalian harus menyiapkan kunci-kuncinya, seperti kunci ring pas sesuai ukuran murnya lalu siapkan obeng min, dan jangan lupa, fuller untuk menentukan ukuran palap yang diinginkan. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar, terima kasih. Langkah ingin Stealth Club, putar play wheel-nya, untuk mendapat top pada silinder nomor 3. Setelah itu, tekan club gas buang nomor 1, untuk memastikan top, pada silinder nomor 3, setelah silinder nomor 3 top, masukkan fuller ke katup inlet dengan ukuran 0,30 mm. Kemudian kendurkan murnya pada rocker arm dan putar lip tap-nya dengan obeng min. Kemudian masukkan fuller ke celah katupnya dan kemudian putar obengnya untuk mendapat ukuran yang diinginkan. Setelah pas kencangkan kembali murnya dan tahan lip tap-nya agar tidak ikut bergerak. Lalu untuk klep buangnya, ukurannya 0,40 mm. Kendurkan murnya, lalu tahan lip tape dengan obeng, masukkan fuller Setelah pas, kencangkan kembali mur rocker amnya dan tahan obeng innya agar piltet-nya tidak ikut berputar. Lalu untuk mendapatkan top pada silinder nomor 2, putar kembali play wheel-nya, lalu tekan exhaust nomor 3 untuk memastikan top pada silinder nomor 2, lalu kemudian kendurkan murnya, dan tahan lip tape dengan obeng, lalu masukkan fuller setelah sesuai ukurannya, kencangkan kembali murnya dan tahan lip tap-nya agar tidak bergerak. Lalu kemudian untuk inletnya 0,30 mm, kendurkan juga murnya dan tahan lip tap-nya. Lalu, masukkan fuler, putar obengnya untuk mendapatkan ukuran klep. Setelah sesuai, ikat kembali murnya dan tahan lip tap-nya agar tidak bergerak. Lalu putar kembali playwheelnya nya untuk mendapatkan top pada silinder nomor 1. Lalu tekan klub exhaust nomor 2, untuk memastikan top silinder nomor 1. Setelah top, buka mur rocker arm-nya, lalu masukkan full air, dan putar liftetnya untuk mendapatkan ukurannya, setelah pas kencangkan kembali murnya, dan tahan liftetnya dengan obeng agar tidak liftetnya tidak ikut bergerak. Untuk exhaust palap, kendurkan mur, lalu masukkan full air ke celap-katup palap, gerakan obeng di liftet untuk mendapatkan ukurannya, setelah pas kencangkan kembali murnya sembari menahan liftetnya agar tidak ikut bergerak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.